dan terus semangat beraktivitas. Amin. Bang, enggak ngerasa aneh dengan gambar yang tadi? Gambar apaan? Bạn But... Thank you. lah, neng, jangan tidur neng, tuh ada monster tuh, bangun toy nah kan maling tuh dia, neng, bangun neng, tumbuhannya pada dimalingin malingin no. udah satu, dua, alhamdulillah jatuh. langsung lawan bos mudah-mudahan aja bisa semangat jangan sampai mati sama monster begituan aduh bang penuh berisik banget mainnya ini kan cuma game aduh ini monster gak bisa diem mau gue seruduk eh malangin dah Bismillahirrahmanirrahim semoga menang Alhamdulillah Jadi, cerita dari chapter ketiga. Setelah menunggu dua chapter, akhirnya ada pertarungan juga. Kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari channel ini selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.